Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara aku ketemu lagi dengan saya Deddy Rosadi dari channel Diros Automotive Saudara aku pada kesempatan hari ini Saya ingin mereview Satu unit Mobil Toyota Avanza G Bertransmisi manual Semoga mobilnya bisa menjadi Bahan rekomendasi buat Saudara yang ingin membeli kendaraan di bawah 100 jutaan. Mobil tahun 2006, 2006 ya. Tipe G, bertransmisi manual, pajaknya di bulan 5, KTP nempel alamat SNK Tangerang Kota. Kondisinya sih cukup bagus ya. Terawat. Door trimnya masih rapi dan juga dashboardnya masih sangat rapi. Sudah audio double din. Monitor TV. Sarungnya di red trim ya. Pakai sarung jok kulit nih. Untuk dalaman, plafon, semuanya masih sangat rapi. Mesin-mesin pun cukup rapi. Kalau kondisi memang bagus, ya mesinnya pun kering, enggak ada yang rembes terawat. Mesin pun masih original, bawaan dari pabrik. Untuk sasis masih rata, ya. Sasis semua masih rata, bumper semuanya masih rapi. Body-body pun masih halus. ini kita jual buka harga 80 juta masih bisa nego ya hmm. Bapak saudara yang barangkali ada kebutuhan bisa langsung menghubungi saya mobilnya bisa cash ataupun kredit. apaan saja? tahun 2006. Bulannya bulan 5 KTP NPL bisa pinjam sekali. Warna hitam bertransmisi manual. Dia sudah dilengkapi dengan Roof rail ya, walaupun ini Rufrelnya bikinan, ya sedikit rapi lah, tapi lumayan untuk mobil tua. Mobilnya cukup terawat, ada spoiler belakang dan juga ada lampu aksesoris di sini dan kerung grill di lampu sein, lampu belakang. untuk dalaman interior ya masih rapi semua nih dalam dalamannya kapolder kapolder semuanya masih tersedia rapi kursi-kursi ataupun plafon semuanya masih bersih mobilnya aman nggak bekas banjir ya. Kalau eksiden sedikit wajar, ada. Tapi insya Allah, mobilnya masih dalam kategori aman. Dijual seharga delapan puluh juta, masih bisa nego. Mobilnya irit, ya, saudara-saudara. dan juga kita ada mobil hardtop hardtop yang keluaran 1983 hampir sama kayak Tuf kebo, tapi yang 4x4 ya ini ini sudah diri rekondisi ya, Saudara, tapi rekondisinya cukup bagus, bagus sekali. Ini kita jual sebesar sebesar 500 juta. Masih bisa nego. Mobil antik. Di baut-bautnya sini semua masih ada ya. Kancing-kancing ada ini yang kebanyakan untuk mobil hardtop yang kita cari. Yang kita pertama cek dulu yang di kancing-kancing sini. Di sini, baut-bautnya pun masih sangat terpelihara. keasliannya Artop tahun 1983 dijual seharga 500 juta rupiah masih bisa nego kolongannya semua masih aman ya sudah direkondisi tidak ada yang karat lagi yeah. untuk mesin masih asli bawaan ya saudara hanya sedikit perbaikan tapi insyaallah mobilnya aman gak ada masalah Oke okay, baik saudara, berikut yang tadi telah saya review Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan Bahan rekomendasi buat kalian semua Pecinta otomotif Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan Dari segi penampilan Maupun penyampaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, otomotif